halo guys selamat datang kembali di channel saya di channel Mister Bunga Spot guys di video kali ini saya akan unboxing apa video kamera guys karena saya dapat apa kiriman belinya di shopee di apa atau di toko online langsung saja kita buka dulu seperti apa bentuk-bentuknya dan barang tersebut ini barang ini bisa digunakan atau sesuai yang kita harapkan atau tidak nah, di dalam kotak ini barangnya apa saja langsung proses kita apa buka dulu kotaknya apa saja barang yang terdapat di dalam nah ini kita dapat juga buku panduan dan apa masih bungkus plastik ini yang berbentuk kabel ini ini adalah kamera atau biasa di apa namakan kamera ular atau kamera vi Nah, kita dapat apa kabel data dan juga apa ujung ini adalah kameranya, guys. dan yang ini itu kita apa untuk menyambungkan ke handphone. Ini bentuknya kurang lebih seperti apa? kabel data untuk charge, guys. Oh iya, guys. Sampai lupa sebelum kalian apa? koneksikan di handphone itu sebaiknya kalian Hmm, apa? download dulu aplikasi namanya itu ada AN98 atau juga yang lain itu namanya kamera V itu juga ada macam-macam tergantung mana saja yang bisa dikoneksikan guys Tapi ini kelihatannya tidak bisa apa koneksi, guys. Nah, karena mungkin apa pengaruh dari HP-nya saja, HP-nya yang tidak support, guys. ternyata tidak bisa, guys. Hmm, di coba berkali-kali tetap tidak bisa. Oke, guys, karena apa? tidak bisa spot. Oke sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi.